Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman guru yang saat membuat tugas mungkin Pengen lebih nyantai atau cukup dengan Tidak harus mengetikan, cukup dengan membacakan nanti akan ngetik sendiri Berikut saya sampaikan tutorialnya jadi nanti kita ketikkan hasil ketikan kita bisa kopikan ke uh, media yang akan kita gunakan misalnya ke Google Form, uh, ke apa? E-learning, e-learning kemenak itu atau yang lainnya. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke Google Drive, uh, Google Drive, drift, drift google.com Ini ketik di sini klik drive.google Kemudian masuk dengan akun yang Bapak Ibu punya masuk ke sana pastikan Bapak Ibu sudah punya email gmail, kalau belum harus buat dulu, nah selanjutnya setelah masuk ke drive ini kita bisa pakai yang google doc google doc nah disini kita ganti nama coba ketik otomatis misalnya ya oke okay. setelah itu kita masuk ke tool ini klik tool klik tool kemudian Voice Typing. Nah, sekarang ini bisa untuk semua hampir banyak bahasa, ya, hampir banyak bahasa. Walaupun kadang kalau pengucapan tidak pas, ya ada kita edit edit sedikit. Misalnya kita mau ngetik dengan nah ini ada settingan bahasa di sini, diklik di sini. Kita tes dulu. Misalnya mau ngetik bahasa Inggris. Nah ini berarti ini disetting. Inggris uh, Inggris US berarti Inggris Amerika ya Yang lain silahkan nanti dicoba uh, Misal oh, Maaf I'm sorry I, How are you today? I'm fine Nah ini jadi kalau pas mau mengetik ini diklik tanda mic ya, nanti kalau selesai kita tutup seperti tadi. Ini ada ho today 2D fine, ini sudah bisa kita ketikkan. Sekarang uh, kita coba pakai yang bahasa Indonesia. Nah, kita pakai yang bahasa Indonesia. Kita ada contoh ini ya, pusat, ada soal, ada soal. Jadi nanti kita tetap main Untuk spasi enter itu eh, Dimainkan sendiri bisa nah, Ini contohnya nah, Kita mau Ngetik semacam ini nah, Minimal ada kata-kata yang ini ya ABC titik biasa titik enakkan tulisan titik Jadi ya pokoknya A spasi Nanti kita Intinya kita akan coba untuk Kata-kata ini Nah ini sudah diganti ke bahasa Indonesia, kemudian uh, kita lanjut, klik di sini. Pusat agama Buddha di Sumatera ada di kerajaan, titik, titik, titik. Nah ini kan titiknya, titik titik, titik. A Melayu B Sriwijaya C Pagaruyung D D Malaka E Perak nah ini Kita ulang E E E Perak Oke, okay, di sini sudah bisa ngetik otomatis ya. Kita lanjut misalnya pakai bahasa Arab. <tuh> Kalau kita ngetik bahasa Arab berarti kita klik yang bahasa Arab Al-Arabiyah. Ini Al-Arabiyah Saudi. Ini. Klik. Nah, misalnya kita. Tapi nanti pengucapan kadang lidah kita kadang ada yang tidak pas. Berarti misalnya ada Apa ya, misalnya Kita bacanya harus Nyambung, misalnya uh, idofah, ya Ithofah itu kita harus sambung Misalnya Umurid dunia, berarti umurid dunia Langsung ada tashdidnya Kita coba ya, untuk Ketik bahasa Arab nah, Ini bisa Lebih besar tak, tambah fontnya dan yang Arab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi nasta'inu 'ala umuri dunia Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ajmain Amma bakdu nah, Ini yang batu salah Bahtu Bahtu Bahtu Bahtu Bahtu Nah, ada ada yang kesulitan untuk benar, tapi minimal kita untuk mengeditnya lebih sedikit. Misalnya untuk amma bakdu, kita bisa mengeditnya sedikit ya amma bakdu. Nah, ini bayangkan kalau kita menulis Bismillah ngetek sendiri, ini kan akan lama sekali. Misalnya ya, misalnya. Uh, nah ini saya ngetik bandingkan dengan tadi di dengan baca ternyata lebih banyak yang dengan cara apa ngetik kita cek apakah fasilitas untuk bahasa Jawa ada atau enggak Kita cek bahasa Jawa oh tidak oh, ada ada bahasa Jawa kita tes ya yang bahasa Jawa Wonten pangarsanipun Ah sakit ya. Ternyata ah, niki <laughs> agem bahasa Jawa ternyata sakit, g monggo, bapak ibu sakit, g monggo, bapak ibu sakit, nyobi fasilitas niki, mugi mugi, mugi, -mugi. Sakit manfaat Ya ini nanti yang Yang apa? Yang salah-salah bisa dihapus ya uh, Kemudian untuk nanti kalau enter ke bawah Untuk yang uh, Bapak Ibu Guru bisa pakai keyboard nih Pakai keyboard uh, Kalau yang apa ya? Misalnya keyboardnya pas error On screen keyboard juga ada, on screen keyboard. Nah, jadi nanti, misalnya mau, mau ganti baris, ini tekan enter kayak gini. Nah, enter kayak gini. Itu untuk yang lain. Untuk yang pakai pegon masih belum saya coba. Untuk Arab pegon jawi, rumi. Eh, apa ya, belum ada belum saya coba itu saja bapak-bapak teman-teman mudah-mudahan bisa di ah, bermanfaat ya ini nanti kalau sudah selesai tinggal copy paste ke tempat untuk panjenengan membuat tugas sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh